Gimana perasaan lo <laughs> cuy <Luchu>. Gue <laughs> <laughs> kagir <laughs> gue ke kiri polisi Hahaha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 sahabat-sahabat kita, kita yang ada di Malaysia yaitu Cak Lonjong, Bang Re, terus Andy dan Fikri ya, saya sudah lama tidak melihat perkembangan ataupun video mereka, jadi langsung saja ya karena ada requestan daripada subscriber juga di Instagram. Nah di sini ada video singgah di masjid. Kok lanas, oke. Okay. Andy terperanjat, oke. Okay. Saya tak faham nih. Ah, kalau masjid ni saya suka sangat, perkampungan uh, saya suka sangat. Dan kalau ada masa macam masuk ke dalam masjid, review masjid Kak Sanda, terus saya memang sangat-sangat suka macam tu. Nah, di sini saya penasaran juga, guys. Masjid kok lanas ya? Mungkin nama dia kok lanas macam tu. Jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Allahu akbar. Masabni. <laughs> Bang Rey, Bang Re, Apa lah <laughs> Oke, okay, jadi ini Bang Re yang nyopir guys ya. Driver pribadinya mereka. Drivernya Cak Lonjong, drivernya Fikri dan Andy ya. Dan Bang Rey gak tidur ini. Mereka tidur semua ini guys ya. Paling Abang Andy yang nggak tidur ya. Coba kita tengok. Oke, okay, ini pasti tidur. Biasanya kalau saya duduk di kak depan tu, saya tak akan tidur. Ah, ini mungkin mereka penat sangat lah guys saat ya. tidur. Ah, Fikri juga tu, Aduh Okey Oh. Foto dulu, foto dulu. Mantap. Mantap. Gue kagir, gue kagir polisi. Okay. Yo guys, what's up? Alright guys, kita sudah sampai di sini ya Masjid Aisyah Pekan lanas Wow ada Tuan, guru Baba, Oktober, Ahmad ya. ada Ustadz, Tuan guru Baba Ahmad Amanu dari Selatan Fatani Masya Allah. Nah, ini kondisinya jalan, Alhamdulillah tadi tidak macet guys ya, tidak macet. Dan lancar aja cuma kitanya aja yang lama nggak terus pergi gitu ya Santa -santa dulu, sembang -sembang dulu. Oke ini kemarin ya teman-teman sekalian saya nanya juga ini apa ya guys ya mobil apa gitu Toyota apa ya ternyata ada yang jawab Toyota Wish ya kan dan saya baru denger itu guys benar Kalau masalah mobil saya memang nggak tahu ya guys ya saya tahunya hanya mobil-mobil ya yang lama-lama kayak gitu Dan yang sering saya lihat Tapi kalau mobil yang senantiasa saya kurang melihat gitu kan Atau jarang saya lihat Saya nggak ngerti gitu Jadi buat teman-teman ada yang komen juga Ah Cak Mujib kenapa nggak tahu gitu kan Nggak apa-apa Aku memang nggak, nggak ngerti masalah mobil gitu kan Kalau kamu pinter ajari saya lah DM di Instagram gitu loh Kayak gitu guys Oke okay. Nah ini masjidnya ini unik Masya Allah, ada empat menara, uh cantik empat guys! Menara, ya. nah, nah, tapi ini saya tak review lah, sebab Fikri uh, sudah review, guys. Ya, Kita oh Fikri, oke oke, desainnya enggak tahu tahun berapa, guys. Ya, tapi bersih, ada tamannya di belakang sana. Masya Allah, salah, maksudnya ini parkirannya enggak begitu luas sih. Ini mungkin okay. mau berapa mobil gitu ya, di sini ada pembatasnya gitu, guys dan wow. ada kedai-kedai runcit kayak gitu. So kita ada pizza ya So kita sebentar lagi nyampe di Kota Baru, Guys. Oh, Kota Baru oh, ya. Asik. Di sini kita hampir gak kelihatan motor, motor itu asli. Motor ulung itu. Pernah? Kalo ada, Nak, no, Ada, masih ada kayak gitu. 800 Biasanya kan. Dia dibuat dekat-dekat pasar. Hey, Aha, 800. betul. 800 itu motor. Ya, ya. Astrea 800. Iya, Astrea 800. Oh. 800. Sreya, pokoknya Sreya gitu guys Sreya 800 Lonjong santai-santai okay. Sebab Fikri masih lama Fikri ini membuat konten sampai ke belakang sana Oh nah, oke ya. Kita boleh lihat nah, ini lagi uh, videonya bilinya. Fikri nanti ya Lagi bang-bang ini santai-santai Oh telepon Winnie-nya ya, Ini abang Hasan punya guys Ada Agak kotor ya Bang Hasan ya Gak apa-apa ya nanti kita cuci ya oh, Rimnya cantik. Iyalah, cakep Nanti kita review lah mobilnya ya keren banget abang Hasan dan alhamdulillah tidak ada kendala apa apa untuk mobilnya bang Hasan terima kasih enak berarti enak dan selesai budak-budak di belakang ini pada tidur semua ya <laughs> sebab enak banget ya dia kan MPV guys abang Hasan oh. itu di pilihan sebenarnya ada Myvi dan ada Wish dan okay. abang Hasan bilang saja lah sebab uh, kalian jalan jauh biar tidak oh, capek. Oke. Okay. Terima kasihlah, terima Hasan ya Semoga mantap asli mantap banget. Tidakkan urusannya semuanya. Dan semoga di apa ya dibalas oleh Allah kebaikan abang Hasan. Amin. Oleh, kalau di sini nih seperti ini kondisinya guys, ya. greget gerenya kayak gini. Okay. Dan jalanannya itu dua lajur ya, dua lajur sana dua lajur. Ya, ya, di kampung kan namanya di kampung. Di kampung tapi luas ya, enak jalannya, asli. Ini udah jam sore guys, jam 5 Oke, okay. udah jam 5 Saya sering lalu sini ya, cuma saya first time ini mampir Oh, di first sini. time mampir ya, meskipun sering lewat. Berarti Fikri meskipun ada di dalam mati -mati ini mati ya? akak-akak yang menaiki motosikal guys, ternyata hmm. banyak banget. Dan serasa di kampung gitu ya. Kalau di Indonesia kan banyak banget ibu-ibu uh, naik motor. Ya, Terus kayak gitu kan. Aha. Itu banyak banget guys. Dan itu sangat gimana ya. Boleh dikatakan agak barbar kalau agak ibu, -ibu bar -bar. naik motor ini. Sebab kayak jalannya. <laughs> jalan dia seorang yang lalu gitu ya. Ia, kalau bener. di Indonesia sih. Tapi nggak tahu kalau di sini. Uh, di sini juga di Malaysia ada nggak sih, guys? Ya, ibu-ibu naik motor gitu, sen kiri, tapi beloknya kanan gitu. Ada nggak ya? Banyak motor, motor legend. Oke, okay. lihat itu ya. Kayak gini ya, motor-motor nah, yang Ini, ini, ini juga bisaga. mobilnya juga lama-lama ya. ya. Kayak ini legend banget. Ini asli legend, legend asli Ini, 8 ini, ini. Kalau nggak salah, pamanku punya itu, guys. 800 -nya 800 -nya. Asli oh itu pikri tuh pikri, pikri baru dari dalam membuat konten dari belakang tadi ya buat konten okay. dari belakang subscriber masya Allah ya, kita dimasukin. Dan dimasukin ke video oh enggak enggak enggak, enggak subscriber, gimana? bang suka enggak ketemu gua? saya minta foto boleh bang? boleh dong ayo oh, foto foto <laughs> baru? <tabar>. oh Allah oh, yeah. oh, ya yeah. Oke, okay. oh gosh, nanti TK huh? otomatis. Kalau subscriber, ya jumpa subscriber, pasti mereka istilahnya rata-rata. Itu pasti tahu lah. Ya ada Cak Lonjong, Fikri Kalau ketemu Fikri pasti Oh pasti ada Cak Lonjong macam itu Pasti ada Andy dan Bang Re Karena rata-rata mereka subscribe termasuk channel saya juga Ini subscriber daripada Bang Andy Ya kan Bang Anton Terus Fikri, Cak Lonjong dan juga Bang Re Itu kebanyakan ya mereka berasal dari mereka ya Berasal dari yang sebelum-sebelumnya ya Karena saya kan pendatang baru gitu guys ya Ada Mara Liner guys Mara Liner yang daripada KL sudah pada ah. nyampe ya, sudah pada nampak di sini. Dan untuk bus lokal itu ialah Mara Liner, guys. Mara Liner. Oh, Mara Oke. Okay. Aku yang ambil, aku yang ambil. Ya, kamu anjir. Sana kamu. Ini satu-satu. Oh satu-satu. Oke. Jangan satu. -satu. Okay. Masya Allah, Srono mereka, Masya Allah. Lagi, Abang tak mau masuk video dia. 123, cuy. Hahaha. aku juga. Iya semua. sini ya? <tuk> Andy gak pakai sendal loh <tuk> <tuk> <tuk> <tuk>, Okay. gurih <laughs> kan nih, oke, Bang bangasan, tinggal sini, oh kita ke kota baru, ayo ke kota Jalan baru, jalan-jalan, stadion kita, stadion, Fahira, Chandani, masa gitu kan, gimana ini kita, lagi dengan anaknya guys ya kita ketemu uh, viewer subscriber saudara kita di sini cuma beliau tidak mau diperlihatkan identitasnya gitu guys ya okay. jadi ya kita privasi privasi gitu ya betul betul apa, ya serono, eh suasananya guys asli seronok banget ya. asli. sekarang ini udah mulai hujan di sini nah ini Tapi mendung ya yang ini. Ini mendung. panjang perjalanan saya ini waktu di Uh, terowong ganda sempah itu hujan. Ah. Turun di bawah sampai bentung hujan, saya juga dengar daripada kawan-kawan ya, beberapa tempat itu banjir ya, guys. Ya, semoga sehat-sehat selalu buat teman-teman semua ya. Yang terkena banjir juga ya, harap bersabar ya. Oke, dan di sini semoga eh, selamat lah ya. Dan setelah itu tidak hujan, guys. Alhamdulillah, kita udah nyampe di sini. Oke, okay. nah, kita lanjutkan perjalanan kita, guys. Sebentar lagi, nunggu si bincang-bincang sama uh, abang Afran atau siapa tadi? Afran uh, dan Andy masih telepon bininya. Cak lonjong juga ngevlog nih. Wong deso, wong deso, wong deso. <tuh> <tuh> <tuh> gak ada yang masuk lagi dari Indonesia. Kan wong deso. Oke okay. nih. Fikri, Fikri kontennya banyak banget guys Sampai tanda tandas, -tandas di review Ya mungkin dia uh, Banyak perbedaan ya Lia. Jadi banyak ya, sekali bisa jadi, Yang uh -huh. di uh, Di setiap langkah si Fikrai Bener siap detik ataupun tiap sebab kapan lagi gitu guys kita istilahnya datang ke situ kalau kita tidak ada momentum untuk video ataupun kita nge-shoot kita lihat di situ itu ya pengalaman itu tidak akan ada dalam diri kita kalau kita tidak masuk ke dalam tidak melihat masjidnya bagaimana gitu dan sayang sekali ketika istilahnya bangre cuman di luar aja gitu kan ndak review ke dalam gitu kan ya gimana gitu ya guys ya oh benar uh, langkah pasti akan ada momen yang berbeda yang dialami gitu ya benar kata Fikri bener. untuk Fikri juga benar sebab ya mungkin boleh jadikan kenang kenangan juga betul gitu kan. boleh uh, viewer tonton juga guys kayak gitu benar benar Kok <tuk> <Kau> lihat ya <tuk> oke okay. Foto dulu guys. Foto dulu Foto kelihatan ya, ya. bang Andy oh abang Andy itu sebab ah, mungkin ah, mengikuti ah. juga ya hati-hati bang dari sana masya Allah Oke, hati-hati bang. Oke, jangan di sini. Mantap sih. Gimana perasaan lo cuy? Gimana perasaan lo cuy? Gue, kaget gue kiri polisi. Akan <laughs> <laughs> <laughs> duduk gini balik lagi, balik lagi. Oh. Nah, maksudnya kok nah, kok notis gitu loh bajunya itu yang buat takut, kan sermin hijau kan hijau kan? ya, <laughs> gitu, gitu. sampai gitu wow. wow. ya allah dia iya sih ngerti Dan itu pun dia jalannya ke sana loh. Oh. Nah, udah lihat dari jauh Enggak, dari sini, nah, sini nah, dari sini kayaknya dia mencium sini. baunya dulu wah nah, itu nah, dia kaya -kaya Bau. Baunya ini. Ah. Bau. Baunya itu. <laughs> oke, okay, Gila, kaget sampai sama ya. Andy Jadi artis suamimu okay. di sini. <laughs> Alhamdulillah. Sudah leluh. Oke, oke. Thank you guys. Mantul. Pengalaman okay. yang baru buat kita semuanya di sini. Bener, Terima bener. kasih sudah support semuanya ya guys, so ya mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita selanjutnya guys, doakan kami selamat di dan dipermudahkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin, see you in the next video guys, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngapain Enen? Oke, okay, guys. sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya. Ya Allah, abang Andy ada aja ya. Istilahnya, ya, ekspresi daripada abang Andy ini memang membuat kita tuh tertawa seperti itu. Betul, kalau memang abang Andy ini banyak peminat, ya kan? Sebab dia itu membuat kita itu bahagia, guys. Membuat kita itu macam eh, kelakar lah, macam tuh apa yang dilakukan oleh dia tuh buat kita tertawa lah macam tuh dan inilah pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh mereka-mereka ya guys ya dan dengan adanya video ini juga menjadi sebuah apa namanya ya memori sehingga kita juga bisa melihat wah ini kebersamaan mereka ketika di Malaysia seperti itu dan yang saya sayangkannya Bang mereka masuk ke dalam guys padahal saya pengen banget lihat masjidnya seperti itu dan mungkin kita akan melihat di channelnya Fikri macam mana istilahnya penampakan dalam dari pada masjid kok ini, guys. So, buat teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Mari kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga kita diselamatkan oleh Allah, dituntun kepada jalan yang benar dan dijauhkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.